Bali merupakan sebuah pulau yang unik, meskipun secara total area tidak begitu luas, sekitar 5.600 km persegi. Tapi Bali juga selain memiliki keragaman budaya yang tinggi, Bali juga memiliki keragaman alam dan geografis yang cukup unik. Salah satunya adalah Pulau, pulau Nusa Penida, yang mana sebenarnya jarak antara Bali Daratan dengan Pulau Nusa Penida lebih jauh daripada Selat Bali yang menghubungkan Pulau Jawa dan pulau Bali itu sendiri. Nah, jika kita melihat sekitar uh, tarik mundur sekitar abad 10 atau abad 15, bagaimana sebuah penduduk yang ada di sebuah pulau mereka harus bisa survive untuk memenuhi tiga kebutuhan dasar manusia, yakni tangan, sandang, dan perumahan. Dari pengalaman kami ke desa penida, kita lihat bahwa sebagian besar kawasan di pulau tersebut adalah lupa kawasan Kars atau kawasan dengan bahan induk batuan kapur. Ya. Nah, uh, di sana kita juga dapat melihat bahwa uh, kondisi pulau yang dipisahkan oleh Selat Bali tersebut itu berbeda sangat sekali dengan Pulau Bali, di mana di sana sangat sangat kering. Jadi kalau melihat, kita melihat dari klasifikasi iklim Smith and Ferguson, itu termasuk dalam kategori tipe iklim E Nah, uh, kalau kita lihat Langsung ke masyarakat, ke kebun-kebun yang mereka punya, sumber utama air mereka itu adalah air hujan itu sendiri. Jadi mereka membuat cubang-cubang sendiri untuk menampung air hujan, tapi masalahnya musim hujan itu sendiri lebih sedikit atau lebih pendek dibanding musim kemarau itu. Jadi kemarau lebih panjang dibanding musim hujan Bagi sebagian besar masyarakat yang tinggal di Nusa Penida, memang diakui bahwa sebagian besar arus kebutuhan barang didatangkan langsung dari pulau eh, Bali Daratan, dan mereka menggunakan kapal RORO, baik kapal yang besar dan juga menggunakan kapal tradisional, menggunakan kapal-kapal kayu. Coba bayangkan kondisi tersebut jika kalau kita melihat ke belakang, jauh sebelumnya. Bagaimana sebuah komunitas masyarakat yang tinggal di sebuah pulau yang terisolasi dengan kondisi geografis yang cukup kering, panas, terik, dan tanahnya juga tidak begitu subur karena topografis yang terdiri dari perbukitan dan berkapur harus survive untuk memenuhi tiga kebutuhan dasar manusia. Belum, mungkin saya belum lahir sedang, <tuk tangan> <tuk tangan> Studi yang kami lakukan ini akan fokus pada sandang di mana manusia tidak akan pernah bisa lepas dari aspek estetika Yang mana nusa penida dari apa yang pernah kami baca dan pelajari Dulunya pernah dikenal sebagai salah satu daerah Yang menghasilkan kain tenun tradisional Yang menggunakan pewarna alami Kan ini enggak pernah dicuci dari dari jadinya sampai ya, sekarang enggak pernah dicuci Oke. ini. Tahu, namanya, Nggak tahu, Nggak tahu, ini rebong, rebong. Studi yang kami lakukan di Nusa Penida, awalnya kita mencoba menggali informasi dari orang yang kami anggap mereka mengetahui sejarah kan, pembuatan kain tradisional Nusa Penida. Dan kami pun dalam proses penggalian informasi masih mencari-cari kiranya siapa responden atau masyarakat di Nusa Penida yang dulunya pernah membuat benang memintal kapas menjadi benang dan menganyam benang menjadi kain Nah, pada akhirnya kita mendapatkan seorang responden yang sudah berusia lanjut mungkin usianya sekitar lebih dari 70 tahun nah, dan kita menggali-menggali terus informasi itu Uh, sampai akhirnya kita mendapatkan beberapa responden yang kita uh, mecanai uh, dari studi yang kami lakukan sebenarnya cukup menarik karena pada saat uh, kita meng menggali informasi dengan mewawancarai beberapa masyarakat lokal. Kita men me mendapati uh, lanjut barrier bahwa masyarakat uh, yang tinggal di Nusa Penida kebanyakan juga mereka tidak bisa bicara bahasa Indonesia dan juga tidak bicara uh, bahasa Bali yang ada di Bali uh, daratan. Karena mereka memiliki sedikit perbedaan kosakata atau sedikit dialek uh, bahasa antara orang Bali pada umumnya dengan masyarakat yang ada di Nusa Penida, sehingga kami membutuhkan seorang penerjemah yaitu uh, yang bisa menerjemahkan atau mengartikulasikan apa yang kami tanyakan terhadap ke responden um, Jika melihat dari uh, apa yang kita gali di uh, lapangan bahwa kita juga menemukan para responden atau para pelaku uh, uh, pemintal uh, kapas menjadi benang. Uh, mereka juga menanam uh, kapas untuk menghasilkan benang dan juga uh, beberapa di antara responden yang kami wawancari bahkan sudah membudidayakan uh, kapas untuk menghasilkan benang dan juga beberapa tanaman seperti mengkudu, kayu cang untuk menghasilkan bahan pewarna alami. Jadi, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa batuan kapur atau kawasan dengan ekosistem kars itu tidak mensupport e, banyak vegetasi. Jadi, vegetasi yang bisa muncul di situ adalah vegetasi yang e, pionir. Salah satunya yang kita temukan pada penelitian kita ada kaktus, ada tiba, atau e, morinda citrifolia, juga ada e, kayu suji, nama lokalnya itu. Atau nama latinnya pleomele angustifolia Nah, karakter-karakter dari tumbuhan pionir ini Dia adalah, dia mampu hidup di kawasan yang sangat-sangat keras Nah, kemudian setelah dia datang Dia akan memfasilitasi tumbuhan-tumbuhan lain untuk bisa datang di tempat tersebut Makanya kita bisa lihat dari beberapa daerah di Nusa Penida, di spot-spot yang tertentu itu Saya lihat secara sekilas karena keragamannya lebih tinggi dibanding kawasan yang lain Kemungkinan di situ adalah ada percampuran antara uh, batuan kapur dengan ada tanah, ada tanahnya juga. Akibat dari uh, pelakukan kapur dari tanaman yang pionir tersebut. Jadi tanaman pionir itu memfasilitasi tanaman lain dengan cara melapukan dan membuat apa, uh, tanah di situ gitu. Laku industri uh, kain tradisional usaha pendidak saat ini kebanyakan masih berusia 40-an yang mana kalau kita gali mereka adalah generasi ketiga dan sebagian besar dari apa yang mereka ungkapkan ke kami pengetahuan mereka untuk menenun dan membuat warna dari pewarna alami kebanyakan berasal dari tradisi nenek moyang Salah satu contoh yang kita dapati di lapangan bahwa uh, Banyak responden yang kita wawancarai mengaku bahwa uh, Mereka diajari oleh ibu dan nenek mereka Untuk uh, memintal kapas menjadi benang Dan menganyam benang menjadi kain Tradisi nenek moyang yang diturunkan terhadap generasi sekarang Sebenarnya tidak hanya terbatas pada motif kain Yang ada, yakni agal, cepok, atau rangrang Tetapi juga pengetahuan bagaimana Generasi sekarang dapat membuat pewarna alami untuk uh, tekstil atau pewarna benang dan pakaian Dan itu memang diajarkan oleh nenek moyang mereka Dan kalau kita melihat ketersediaan bahan baku untuk menghasilkan uh, pewarna alami Nusa Penida sebenarnya cukup uh, potensial Meskipun kondisi geografisnya cukup kering, terik dan berkapur Tetapi mereka menemukan beberapa tanaman yang dapat menghasilkan warna tertentu Apakah apa pembudu, itu direbus kan? Dibuatkan prosesnya, setelah itu baru benangnya itu kecelot. Ya, atau kecelotnya pakai gincin-gincin apa. Gincin, gincin, apa. Ya. Tapi semua itu direbus ya? Iya. Semua itu semua direbus ya? Biar entam berapa ya. menit baru dicuci pihak bersih. Kalau menurut kami apa yang mereka lakukan, sebenarnya patut itu diapresiasi. Karena mereka merupakan agen Uh, pelestarian budaya lokal Nusa Penida, sekaligus tumbuhan pewarna. Kalau untuk bikin warna merah itu dari tanaman apa, Pak? Ah, kalau merah itu memang sulit. Cuman kalau bisa mendapatkan warna merah itu hanya bisa kita pakai kayu kayu cang. Kayu chang. Ya. Kalau hijau itu pakai daun uh, karena sulit juga saya tanam. Okay. Mana saya dapat? Saya ambil buahnya saya tanam di sini oh, gitu. Nah, gitu. Uh, dari beberapa tanaman yang kami uh, lihat di lapangan bahwa Nusa Penida sebenarnya juga tidak uh, apa ya terlalu gersang meskipun juga kondisi topografinya uh, cukup ter, cukup terik uh, kita menemukan beberapa tumbuhan diantaranya uh, juwet atau sisikium kumini uh, jadi uh, tumbuhan tersebut digunakan untuk menghasilkan warna abu-abu selain itu juga banyak juga tumbuhan lain yang digunakan untuk uh, pewarna alami seperti mangga, uh, indigo, atau uh, bahkan uh, kayu jati pun juga dapat digunakan untuk menghasilkan uh, warna hijau. Mangga. Bagiannya apa ibu? Daun? Enggak daunnya, akarnya. Oh, kulit akar? Iya, uh kulitnya. -uh. Kalau ini juut. Jujut menghasilkan apa, bu? Ini Pol. yang abunya. Akarnya juga, oh, akarnya juga. akar sebut gini Kalau ini merah, kayu cang, kayu cang. Iya, cang, iya, kayu cang. Iya, Mangga banyak Kalau mangga banyak, Sepert Kalau iya, iya, iya, Kayu iya, iya, kadang iya, kalau misalnya di sana di lombok tuh yang ya nyariin orang Jasa, susah kalau di sininya jarang-jarang ada makanya di sana di atas tuh mbak bikin alam orang ini susah carinya oh. ini. Kedua atau tiga tahun lalu kain tradisional usaha benda sempat mengalami masa kemasanya, jelas cukup booming sehingga banyak para pengrajin kain tradisional mereka bekerja ekstra time yang kebanyakan para ibu-ibu. Kalau yang Niki tuh? Kalau yang Niki, tercukup ukurannya Niki. Terus itu untuk keperluan apa? Untuk? Untuk? Oh, oh, anak saya, Niki. Oh, Bukan sampai malam, sekitar jam 10 atau bahkan tengah malam hanya untuk mengejar setoran. Dan dari apa yang kami tanyakan terhadap beberapa responden, mereka menyampaikan bahwa pendapatannya cukup lumayan. Jadi. Kalau saya tanya apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka juga menyampaikan ya sangat cukup itu pada saat itu. Nah, namun e, kondisi saat sekarang berubah drastis. E, pesanan permintaan akan kain e, tradisional Nusa Penida merosot sangat tajam. E, dari studi yang kami lakukan, kami juga menemukan beberapa hal yang menarik dan kami mengidentifikasi kenapa saat ini Uh, terjadi penurunan yang drastis dari permintaan kain uh, tenun tradisional Nusa Penida. Di antaranya adalah dari pengakuan para pengrajin uh, kain tenun disampaikan bahwa ada uh, produk yang beredar di pasaran yang dikatakan itu adalah menggunakan pewarna alami ternyata tidak dan akhirnya konsumen kecewa karena setelah dipakai atau dicoba warnanya cepat luntur. Dan salah satu responden yang kami wawancarai mengatakan bahwa Hal itu cukup menghancurkan kepercayaan konsumen akan kualitas kain tenun tradisional usaha Penida. Dan yang kedua adalah, kami menemukan bahwa pada saat booming, harga kain tenun tradisional yang ditawarkan cukup tinggi. Saya tidak tahu apakah harga yang ditawarkan sekitar 800-1 sampai 1 juta untuk satu lembar kain tradisional itu cukup tinggi atau tidak, karena semua itu tergantung dari pasar. Semakin tinggi permintaan, pastinya harga akan semakin tinggi. Dan yang ketiga adalah kami mengidentifikasi bahwa para pengrajin kain tradisional di Nusa Penida tidak pandai dalam mengkreasikan produknya. Mereka hanya fokus untuk membuat dan menghasilkan kain tenun tradisional, padahal masih banyak produk-produk lain yang dapat dihasilkan, seperti tas atau barang-barang sebenar lain yang dapat dibuat dari kain tenun tradisional. Dari apa yang kami gali e, di lapangan, e, ada kecenderungan bahwa masyarakat Nusa Penida cenderung mengikuti tren yang ada saat ini. E, kami mendapati bahwa dulu Nusa Penida adalah sebuah sentra penghasil rumput laut yang terkenal dan mensuplai banyak ke rumput laut ke Bali, bahkan mungkin diekspor. Selain itu, Nusa Penida juga merupakan salah satu sentra pembuat garam, uh, pembuat garam. Nah, yang sekarang menjadi pertanyaan adalah bagaimana upaya pemerintah, baik pusat maupun daerah dan stakeholder terkait untuk uh, untuk memelihara budaya uh, pembuatan kain tenun tradisional agal cepuk maupun rang-rang sekaligus tumbuhan pewarnanya. Kalau tidak ada upaya-upaya serius, ya, mungkin ini akan menjadi ya, sebuah cerita bagi generasi untuk tarik menganyam dan ingin belajar dengan oh, orang. Jadi itu alasannya ya. Iya. Alasannya. Berarti nanti kalau sudah besar apa ingin jadi pengrajin kain atau ingin sekolah lebih? Jadi ingin, ingin, se ingin sekolah lebih. Ya. Nah, ini hanya untuk untuk ingin belajar aja sehingga bisa ya, menolong juga, bantu. Bantu ya. ya. orang tua ya. Iya.